Oke, jadi ini permasalahan HP Oppo A3s, ya guys. Ini penyebabnya, HP ini terkena air, ya, awal mulanya. Jadi, ketika kita cas dalam kondisi mati, maka akan muncul tulisan seperti ini. Dan jika kita cas dalam kondisi hidup, maka dia akan muncul komen "Suhu baterai terlalu rendah", intinya begitu, ya. Jadi, HP ini tidak bisa dicas, guys. Eh, uh, caranya seperti apa? Simak video ini sampai habis. oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi bersama Global globaltekni ya oke okay, jadi ini merupakan sebuah channel yang membahas seputar service dan perbaikan HP ya guys ya jadi <kali>, kali ini kita punya kasus HP Oppo A3s nih guys ketika kita charge maka dia akan muncul notifikasi seperti ini ya jadi penyebabnya HP ini adalah terkena air guys HP ini awalnya terkena air jadi setelah terkena air maka dia akan muncul Gambar seperti ini ya, intinya HP ini ketika dicas bermasalah gitu, suhu terlalu rendah begitu, guys. Ya, maka HP ini nggak bisa dicas. Oke, okay. jadi untuk langkahnya, guys, kita yang pertama bongkar dulu HP-nya ya. Ini sangat mudah sekali dan simple, tentunya bisa kalian lakukan sendiri di rumah ya. Ini sangat gampang. Ini biasanya dari pengalaman yang sudah-sudah, guys. Permasalahan seperti ini biasanya ada di soket baterai ya, guys ya. Oke, sekarang kita coba kita buka dulu apakah benar. Intinya HP ini disebabkan oleh air ya, guys ya. Ini kehujanan ya HP ini. Ya bisa kalian lihat guys ini masih ada sedikit ya, sedikit titik-titik air ya di sini ya. ini merupakan air ya, kelihatan nggak sih, Masa, masih ada airnya nih dikit nih, ya, kelihatan ya, ini masih ada airnya ya, oke langsung saja kita lepas, bautnya ini masih segel ya, kita buka bautnya, oke okay ya guys ini masih ada airnya di sini ya kelihatan ya masih ada airnya nih ya ini ada air berarti memang bener nih guys HP ini masih basah ya artinya HP ini benar-benar kena air ya kita buka dulu untuk soket baterainya ya oke okay, kita buka seperti ini kemudian soket PCB karakter tas ya ini ada soket LCD juga kita buka di semua Kemudian kita naikkan guys untuk mesinnya nih. Seperti ini. Dan kita bersihkan dulu. Oke. Okay. Jadi untuk metode pembersihannya, ini guys, saya biasa menggunakan thinner ya, guys. Ya, karena kadarnya thinner itu nggak ada airnya ya, ada yang menggunakan pertamak yang turbo ya. Kalau untuk teknisi ya, biasanya ada juga yang sangat familiar yang sering digunakan itu minyak kayu putih ya. Berdasarkan info di grup guys dari teman-teman teknisi untuk minyak kayu putih itu masih ada sedikit ya sedikit kandungan airnya. Jadi kurang disarankan, guys. Lebih bagus lagi thinner begitu sama kalau enggak ini pertama yang turbo ya yang merah itu ya. Itu justru lebih bagus dia. Oke, kita lap dulu, guys. Kita bersihkan dulu ya. Airnya ini kita bersihkan dulu. Ini kelihatan ada karatnya dikit dikitnya jadi kalau untuk permasalahan temperatur atau suhu baterai guys ya dari pengaman sudah-sudah itu biasanya itu yang bermasalah di soket baterai guys soket baterai itu sedikit saja ada airnya maka dia akan ngeground ya konslet ya jadi pengecasan tidak normal begitu ini kita lepas dulu ya sementara untuk karetnya ini oke kemudian kita bersihkan guys begitu juga dengan soket baterai ya ini baterainya ini Langsung kita pasang, guys. Oke ya, tatas ya. <tuh> Oke, okay guys, mantap jiwa mempesona ya. Jadi selesai ya permasalahan kita hari ini. Oke, okay, sudah masuk ya, tidak seperti sebelumnya dia. Kemudian kita nyalakan, ya guys, kita coba kita nyalakan ya. Apakah benar-benar sudah masuk dan bisa dicas ya? Kita nyalakan dulu HP-nya. <tuh> Waduh. Ini yang punya Ukti, guys. Gitu ya. Oke, kemudian kita coba ya. Kita lepas dulu casnya seperti ini. Oke, kita tes. Ya, mantap jiwa ya, guys ya. Ini udah ada notifikasi. Logo petir ya di sini ya. Ini sudah artinya tapi ini sudah terisi ya dengan baik ya oke guys jadi demikian dulu guys untuk tutorial cara mengatasi HP OPPO A3s ya <tuh> ini sangat sering terjadi pada kasus HP OPPO ini ini ya mengisi daya ya tutorial cara mengatasi HP OPPO khususnya di A3s ya yang temperatur rendah ya artinya tidak bisa dicas yang disebabkan oleh kena air guys terkena air ya jadi bagi kalian masih baru channel ini Silahkan di subscribe dulu guys Channel ini seputar service dan perbaikan android ya guys ya uh, Jangan lupa di subscribe kemudian Sampai jumpa pada video kita berikutnya guys Oke okay? Salam teknisi pengulaman Tab jiwa mempesona nah ini Bukti guys